Hello editor, selamat datang di channel Ilios Art pada video kali ini saya akan membuat tutorial video timelapse menggunakan aplikasi Kain Master dan aplikasi InShot. oke sebelum kita mulai videonya klik dulu tombol subscribe dan klik loncengnya supaya mendapatkan notifikasi dari channel saya oke, seperti inilah contohnya kita masuk ke aplikasi kain master dan inilah tampilan awal dari aplikasi kain master Oke kita pilih yang tengah kita pilih aspek rasio yang 16 banding 9 yang paling kiri jika sudah masuk kita klik media kita pilih video yang akan kita jadikan timelapse klik videonya klik checklist oke jika sudah klik layarnya pilih tombol kontrol kecepatan pilih yang 8 kali oke kita naikkan menjadi 10 kali enable -kan audio dibisukan Oke, klik checklist. Jika sudah, kita simpan videonya dengan tekan yang ini. Oke, kita pilih resolusinya. Kita klik export. Oke, kita tunggu sampai mengekspor proyeknya selesai. Oke, jika sudah selesai, kita kembali dan kita masuk ke aplikasi InShoot. Jika sudah masuk ke dalam aplikasinya, kita pilih video, pilih new. dan pilih video yang tadi ada di kain master oke okay, jika sudah begini kita klik filter oke okay, kita bisa pilih filter yang ada di aplikasi ini sesuka hati kalian ya oke okay, saya pilih yang ini jika ada yang kurang dalam filternya kita bisa tambahkan pencahayaannya atau kontrasnya Kita turunkan jika sudah diatur klik checklist dan bisa ditambahkan musik klik musik kita pilih musiknya di my music Oke, jika sudah, kita klik checklist dan klik save yang ada di pojok kanan atas. Kita klik save lagi, kita pilih kualitasnya, saya pilih yang 720, oke kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke sampai sini saja tutorial kali ini, jangan lupa klik subscribe dan klik loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video baru dari saya. Oke sampai jumpa di video selanjutnya.